ini buat seseorang yang udah pernah singgah di hati saya tapi dia udah pergi Kenanya. ingin ku lupakan semua tentang dirimu namun tak lagi kan seperti di Jauh kau pergi meninggalkan diriku di sini aku merindukan dirimu ingin ku coba mencari penggantimu namun tak lagi kan seperti dirimu oh. Pernah ada rasa cinta Antara kita kini tinggal kenangan Ingin ku lupakan semua tentang dirimu Dirimu oh. jauh, kau pergi meninggalkan diriku di sini. Aku merindukan dirimu, ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak. Yang seperti dirimu, oh kekasih.